Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat di postingannya Bapak Bilar yang mengunggah kembali Postingan dari Kak Nova, Masya banget Ternyata Abang El sudah disiapkan tentunya baju Luar biasa Ini langsung dari Ibu Rosmala Dewi yang sedang menyiapkan oleh-oleh untuk baby El Hadiahnya baju banyak banget persahabat Luar biasa, mudah-mudahan Berkah barokah untuk rezekinya dan semoga selalu diberikan kesehatan untuk keluarga Leslaw Amin. Kita lihat juga kalimat yang diunggah oleh Papa Bilar. Hihi, makasih Oma. Ditunggu ya Oma kepulangannya ke Indonesia. Masya Allah, ditunggu banget ya kepulangan Oma Dewi ke Indonesia. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin kemudian juga persahabat kita simak selanjutnya ada postingan dari Bu Fier ini tentunya titik-titik permintaan maaf dari haters persahabat, masya Allah ya idola kesayangan kita memaafkan ini titik-titik saat haters cium tangan Papa Bilar saat meminta maaf persahabat ya ini pelaku tukang fitnah langsung cium tangan Papa ini masya Allah Papa Bilar Bunda pasti emang orang baik tidak bisa berkata ap apa lagi Leslar emang selalu menjadi contoh Untuk banyak orang luar biasa Kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh Bu Fir Gak bisa berkata-kata lagi sama dua anak ini Masya Allah ya Leslar Semoga ketulusan dan kebaikan kalian Allah ganti dengan beribu-ribu kali lipat kebaikan juga Amin Sehat terus anak-anak baik Leslar family Masya Allah Mudah-mudahan semakin banyak doa-doa baik Dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Demo ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang luar biasa, salah, salah satunya dari akun HK-nya mengatakan, "Amin ya Rabbal 'Alamin, masya Allah tabarakallah, anak-anak baik yang selalu baik ke siapapun." Semoga Allah dayakan lagi derajat kalian, semakin banyak limpahan keberkahan yang kalian terima, baik rezeki. Allah panjangkan umur, diberkahi sehat jasmani, dan nantinya putra putri yang saleh dan saleha, adik dari abang Fatih hadir mengisi kebahagiaan dan membuat keluarga kecil kalian semakin sempurna. Dilimpahkan kebahagiaan buat keluarga kecilnya yang terus menerus dan kesuksesan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Allah. Mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat juga persahabat berikutnya. Ini adalah salah satu bukti juga yang sudah bertemu dengan Lesti Bilar secara langsung. Ini langsung dari Ko Andi, persahabat. Semalam bertemu langsung dengan Leslar Lar. Dipertemukan oleh Kak Mary. Kita lihat persahabat sebuah kalimat. Mereka anak-anak baik loh, Berita-berita di. di luar sana aja yang selalu menggoreng buat mereka jadi selalu dibully. Senang deh, Lesti. Teman barunya makin banyak. Pertama kali ketemu mereka, gak ada sensak yang namanya feels. Dari awal buka pintu rumah, kita semua dari hening malu jadi sumringah. Fatih pun ketemu kami, gak ada cemberut sama sekali, udah kayak sering ketemu. Masya Allah, thank you, Mary, udah pertemukan kita sama Lesti, Rizky, Bilar, Fatih, dan seisi rumah. Walaupun sebentar, tapi manis. Canda gurau tertawa, gak berhenti, Masya Allah. Ini yang ketemu langsung komennya selalu lesler itu positive vibes. Jadi yang belum kenal, gak usah a i u e o persahabat ya. Diingatkan kembali. Yang belum kenal langsung gak usah a i u e o. Yang sudah ketemu langsung komentar-komentarnya pun selalu positif untuk lesley dan reski billar. Kenyataannya emang orang baik lesler luar biasa. Kita lihat juga selanjutnya. Ada Cidukan, Masya Allah bang, persahabat, ternyata semalam juga ada Cidukan yang sangat luar biasa dari Leslar Alhamdulillah persahabat, ya selalu mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita, ini momen Cidukan semalam Dari idola kesayangan, Masya Allah Kita lihat persahabat, teman-teman barunya Leslar, luar biasa Circle, circlenya nya Buddha Lesti, Papa B, emang bukan kaleng-kaleng jibolan tentunya idol, penyanyi-penyanyi yang sangat luar biasa, Masya Allah Kemudian juga persahabat, ada komentar yang diberikan dari akun Ayuna23. Salah satu faktor kenapa di antara anak kompetisi Lesti tetap terdepan. Dia kagak stuck di satu sirkel. Tuh, Masya Allah. Sirkelnya banyak banget persahabat. Makin bangga, makin kagum dengan sosok Lesti maupun Rizky Bilar. Kemudian juga persahabat perhatikan selanjutnya. Ada sebuah artikel dari akun Kapan Lagi Dangdut. Ikut rayakan ulang tahun bunda sang sahabat Penampilan Lesti Kejora yang hanya pakai hoodie jadi sorotan netizen Hmm... Leslie Kejora sedang kembali menjadi sorotan netizen Bukan tentang rumah tangganya, tapi penampilannya di acara sahabatnya Marjin home Lesti Kejora tampil dengan mengenakan outfit kasual Potret yang diunggah oleh Marjin di Instagram pribadinya Bikin heboh dunia maya Hal itu dikarenakan hijab Lesti yang tanpa beda dari biasanya Lovers pasti penasaran banget deh di ulang tahun Bunda Marjin, Lesti ikut merayakan. Marjin mengunggah keseruan mereka saat memberi kejutan ulang tahun di Instagram pribadinya. Lesti kejaran justru bikin netizen gagal fokus. Lesti hanya menggunakan hoodie untuk menutupi kepalanya. Tangannya yang menutupi area leher makin membuat netizen penasaran apakah Lesti masih mengenakan hijab atau tidak di balik hoodie tersebut. Simak terus berita menarik dari kapan lagi dangdut tuh persahabat ada aja Tentunya persahabatnya artikel mengenai bunda Leslie Kejora Tentunya warga Konoha atau optimis saja Mudah-mudahan Leslie selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita masih menunggu cedukan lain hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik-kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.